Sejarah permen dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana manusia telah mengonsumsi berbagai macam makanan manis yang terbuat dari madu dan buah-buahan. Namun, permen yang kita kenal saat ini memiliki sejarah yang lebih modern. Pada abad ke-16, orang Eropa mulai mengonsumsi permen yang dibuat dari gula dan sirup. Permen ini awalnya hanya tersedia untuk kalangan bangsawan dan kelas atas, karena gula pada saat itu sangat mahal dan sulit didapatkan. Pada abad ke-17, gula menjadi lebih terjangkau dan produksi permen meningkat pesat di seluruh Eropa. Di Inggris, permen mulai diproduksi secara massal pada awal abad ke-19. Pada tahun 1847, Seorang pekerja pabrik permen Inggris bernama Joseph F. Arie menemukan cara untuk membuat coklat yang dapat dilelehkan. Ini membuka pintu bagi produksi permen coklat yang lebih mudah dan efisien. Pada abad ke-20, produksi permen semakin berkembang pesat di Amerika Serikat. Pada tahun 1900-an, produsen permen seperti Hershey's, Nestlé, dan Mars mulai memproduksi permen yang menjadi populer di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, permen mulai dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Permen saat itu diimpor dari Belanda dan Inggris dan hanya tersedia untuk kalangan elit. Namun, pada masa kemerdekaan Indonesia, industri permen semakin berkembang dan permen menjadi makanan yang lebih terjangkau dan populer di kalangan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, permen telah berevolusi menjadi berbagai macam bentuk, rasa, dan warna yang berbeda. Permen karet, permen keras, permen jeli, dan permen coklat adalah beberapa contoh jenis permen yang populer saat ini. Meskipun produksi dan konsumsi permen telah meningkat pesat di seluruh dunia, konsumsi permen yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan kerusakan gigi.